We are workers, we are not slaves. Hi everyone, this is Irene, and this month we're going to talk about Indonesia. As many of you know, if you live in Hong Kong, we have a lot of actually Indonesians working here, mainly Indonesian domestic workers. Uh, maybe for some of you, you actually live with one of them. But actually, how much do you actually know them? Maybe you know them as, you know, working with you at home, uh, keeping your house clean and like taking care of children or even the elderly. So today, we get to actually talk to Rosita, an Indonesian domestic worker, who's actually been in Hong Kong for 21 years. Maybe she's in Hong Kong for like longer than some of you are alive. And we're really excited to, you know, know her story, get to know more about her decision to come to Hong Kong and to get to know about what she's been doing for the past 21 years. Oh, hi Ramla Rosita. Oh, hi Hong Kong. Uh, Yi Leng Leng Lin. Tuhi ka le 25. Oh, hi domestic workers. Eh uh, nama saya Ramla Rosita. Saya datang di Hong Kong April tahun 2000. Uh, dulu sebenarnya saya kuliah di IKIP -IK PGRI Madiun hanya sampai semester lima karena ayah saya meninggal jadi tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah jadi terpaksa saya harus bekerja keluar negeri memang uh, tidak mudah untuk mencari pekerjaan di Indonesia ada tapi gajinya itu sangat minim sementara biaya pendidikan itu sangat tinggi hmm. dan juga biaya kesehatan jika kita sakit itu juga mahal hmm. jadi udah berapa lama di sini ya, datangnya uh, tahun 2000 sampai sekarang 2021 artinya 21 tahun tapi saya dulu sempat cuti cuti hamil tahun 2011 itu uh, saya hamil dan melahirkan setelah anak saya berumur 13 uh, bulan majikan saya menelpon lagi gitu menawari saya apakah kamu ingin kembali ke Hongkong dan karena saat itu saya enggak kerja sementara biaya hidup semakin tinggi maka terpaksa saya harus dipisahkan dengan anak saya untuk kembali lagi ke Hongkong sampai saat ini oh, jadi biasanya berapa lama sekali ya saya balik rumah di nah. Indo kalau dulu, sebelum COVID itu, setiap dua tahun sekali saya yeah. bisa cuti ke Indonesia. Tapi karena ini ada COVID, jadi terpaksa harus ditunda dulu. Saya terakhir tahun 2000 itu cuti, jadi satu tahun yang lalu. Jadi, anaknya ada satu, ya, baru satu, baru satu laki-laki, oh. baru berumur 8 tahun Oh 8 tahun, ah. Oh jadi kayak pas anaknya umur berapa laki-laki, baru satu lagi? Uh, iya dulu saat saya tinggal baru 14 bulan Terus saya pas saya cuti dia berumur tiga tahun Terus cuti yang kedua dia sudah berumur ini uh, 5 tahun Oh iya tapi sering telepon rumah juga ya. Iya sekarang kan ini ya ada video, call. Yeah. ada video call Jadi jika kita kangen bisa langsung melihat wajahnya Bisa langsung cerita begitu hmm. yeah. Ya jadi kalau jauh dari rumah pasti di sini ada keluarga baru ada teman baru gitu kan? Ya iya. Pertama kali datang itu kayak gimana ya ketemu kayak teman-teman? Dulu pertama kali datang e, harusnya kan liburnya setiap minggu ya. Terus saya nggak bisa libur setiap minggu liburnya dua minggu sekali dan saat itu saya digaji underpaid jadi oh. di di bawah standar. Harusnya kan gajinya 3670 tapi saya cuma digaji 2000 saat itu. Jadi ini salah satu bentuk diskriminasi oleh uh, majikan ya. Seperti itu. Oh, jadi uh. waktu itu gimana ya kayak uh, pas itu saya kan memang belum atu, belum tahu aturan, tapi akhirnya saya di terminate dan akhirnya saya kembali ke Hongkong dan untuk kembali ke Hongkong yang kedua itu saya menuntut majikan saya saat uh, menggaji saya 2000 itu, saya ke Labor Departemen untuk menuntut gitu. Tapi karena tuntutan saya sudah terlalu lama, jadi akhirnya uh, tuntutan saya kalah. Seperti itu, tapi kita tidak pernah menyerah ya. Saya saat itu gabung dengan Asosiasi Guru migran Indonesia atau ATKI Hongkong yang memang selama itu memperjuangkan supaya uh, stop underpayment. sampai saat ini semuanya dapat gaji uh, terus tahun 2005 saya membangun sebuah aliansi namanya gabungan migran muslim Indonesia itu uh, gabungan dari beberapa majelis dan sampai saat ini terdiri dari 19 majelis jadi kawan-kawan uh, yang berjelbop ya berjilbab itu kita kita kita organisir dan memang kita sengaja untuk memberikan pendidikan kepada mereka supaya di sini tidak hanya berkumpul, makan, tapi kita juga punya kegiatan seperti belajar mengaji ataupun belajar tentang hukum ketenaga kerjaan yang ada di Hong Kong. Supaya ketika mereka mendapatkan ketidakadilan atau perlakuan yang eksploitasi, itu kita juga tahu di mana kita harus melawan dimana kita harus mengadu. Nah, jadi tiap minggu itu ada kayak uh, organisasinya mau mengajar gitu kan ya? Iya. Setiap yeah. minggu uh, kalau biasanya saya mengajar ini belajar membaca Alquran ini di Maifu di belakang Monster Link Mall Shopping Center sana. Terus uh, ada kalanya saya juga di sini di lapangan ini untuk mengajarkan ini bagaimana kawan-kawannya. Uh, migran muslim Indonesia yang ada di Hongkong itu bisa ini, membaca Arab jadi pulang tidak hanya membawa dolar tapi juga bisa baca Arab sehingga di Indonesia bisa ditularkan ke anak-anak atau generasi penerusnya jadi sebelum itu uh, Mbak ada kayak sias -sias apa ya, atau pengen kayak ya, dulu ya, ya. sebenarnya saya bercita kita ingin jadi perawat Ah, tapi karena ah, dulu untuk memasuki perawatan, harus biayanya tinggi ya. Saya nggak bisa ke situ dan harus memilih ke titik lima yang dekat dengan rumah. Ya. Hmm. Jadi, sekarang oh. udah, karena kan ya di rumahnya udah ada dua puluh tahun. Ada mbak, sekarang ada tingkat berapa, Mbak? Ya, untuk diri sendiri atau Mbak. Itu karena harapan saya. Saya desember ini bisa pulang, dan uh, buka usaha di Indonesia, ya, seperti apa jualan sembako itu. Karena kan kebutuhan sembako biasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Uh, jadi, mau punya modal sedikit, nanti bisa untuk usaha kebetulan, sehingga bisa segera kumpul dengan anak, suami, dan orang-orang uh, yang kita cintai. Jadi, kalau nggak ada kayak sesuatu yang mau mungkin ngomong ke audiens kita, mungkin kayak kita udah lama kerja di sini, uh, pasti kayak uh, udah di sini juga deket sama banyak orang juga, kan ya? dan mungkin nggak ada sesuatu yang mau ngomong ke audiens kita yang mungkin banyak yang udah nyokong, atau mungkin atau juga banyak. Perpesan kepada kawan-kawan guru migran ya uh, gunakan waktu ketika bekerja di luar negeri itu gunakan sebaik-baiknya waktu untuk bisa berorganisasi karena dengan sebuah organisasi kita bisa belajar, kita bisa sharing bersama kita bisa belajar tentang uh, agama, hukum ketenaga kerjaan di Hongkong sehingga kita jika punya sewaktu-waktu punya masalah dengan majikan agen maupun orang-orang e, yang tidak bertanggung jawab kita bisa kemana kita harus mengadu karena hanya dengan berorganisasilah semua apa yang menjadi keinginan kita untuk memperjuangkannya itu lebih mudah jadi dengan kita bersatu maka kita akan kuat kita tuh di bekerja bukan numpang ya kalau kita numpang ya tidur saja nggak usah bekerja kita di karena kita bekerja dan pemerintah Hongkong butuh kita bener nggak kalau pemerintah nggak butuh kita masa sampai sekarang mau ngirimkan orang ke sini ya, seperti kemarin uh, untuk PRT migran diwajikan tes antara batas waktu antara tanggal 1 sampai sebelum tanggal 9 dan kita setiap hari ini menyerukan supaya tes tersebut untuk dibatalkan dan akhirnya ini Miss Carrie Lam, membatalkan kan sampai tanggal 9 seperti itu dan juga keharusan vaksin untuk bagi mereka yang memproses kontraknya atau ada urusan dengan imigrasi harus vaksin jika tidak vaksin maka sisanya tidak bisa turun ini adalah sebuah uh, keterpaksaan ya diskriminasi terhadap kita dan Selama ini kita juga melakukan uh, propaganda dan juga kampanye supaya vaksin tersebut dicabut karena ini karena vaksin itu adalah pilihan bukan paksaan Kami juga menuntut kepada pemerintah Hongkong supaya menaikkan gaji kami karena memang gaji kami sangat rendah sekali diantara gaji yang lain karena sampai detik ini gaji kami tidak dimasukkan di dalam undang-undang upah minimum stop menuduh kami sebagai penyebar virus karena kami bukan penyebar virus. Otai Haikung Yan, Otai Mailotai, we are worker, we are not slave. For the past 21 years, Rosida has been so far away from home. Because of circumstances, she had to leave home when she's not even done with university so that she can actually better support her family. She had dreams to become a nurse, but that dream had to be changed. So that she came all the way to Hong Kong to find a job and support her siblings. She has an eight-year-old kid whom she spent most of the time getting to know through video calls. She can't really be there to watch him grow up. Sometimes it's so, you know, important to remember that these are human beings so far away from their family, and they're here because they want to support their family. Sometimes people, you know, easily forgot to appreciate them, and maybe I. You know, sometimes I still hear people saying mean things about them. At the end of the day, there are people who's here under very selfless circumstances, very selfless reasons, so that their family back home can live a better life. Through this video, we hope that our audience will be reminded to always remember to appreciate those around you. So, if you're living with a domestic helper or, you know, you see them around, always remember that they are here to help. They're here to support your lives and make your life better. While at the same time, they have to live so far away from their own family. So I hope that Rosita's life story is a reminder for everyone to remember that they're here, not just for, your, for themselves, but also for you to make your life even better.